Terima kasih telah <laughs> Tod, 3MT, no, Sonya, yang bawah dia pakai GPS single 4 bob, dan yang atas dia pakai planar, planar 4 bob, tapi double. <tuk> Arseng <tangan> ya. nah sengkel pas Soalnya apa jeneng, Kang? Ya, BMT audio, BMT audio, <tuk> BMT audio, kok? rakat, boks, boks, boks, boks, boks, boks, boks, boks, boks, boks, boks, boks, boks, boks, boks, boks, boks, boks, boks, boks, jatah birang kafe air. kan? KPI 40. 40 KPA, Lur. DMT Sikel DMT Sikel, DMT Son. apa neng kula buti ya 30 ya 3 mat bae. Iya. Tep ya. oh, lambar. Iya, eh? oh. Tep Apa yang biar kae ge neng nah, luar lor ceksonnya wis rampong lor bmt OD no dmt sound yang bawah dia pakai cbs single 4 bob dan yang atas dia pakai planar planar 4 bob tapi double line array 15 18 atau 21 Dan yang atas pakai 18 3 pop 12 3 pop 18 atau 21 kan? yang bawah 21 oh, CBC 21, yang atas 18, kenapa speaker ini BMC BMC oh, okay. BMC KP yang atas speakernya BMC 184 pakai GPS Dan yang atas Iki tanggapannya apa nih Kayak hitungannya nih apa Budal nih Oh karena lagi Tujuh an budal nih oh. oh iya bah, Masuk nih Wah kaca kacang barang pudal Penod Kacang Ini rawon ya Ini DMT Audio, mumpul balong Ponorogo, mixer yang nggak go, King, token lepas <laughs> lan, Pak. Power anyar ini. Oh, oleh power ranyar. Ini kok channel anyar. Nikot 4 Iya. Pas 14. Empat 14. 14 pas 4 channel lho. Lah mau ngangken ngangkat niku? Sing 4 channel. Mit Oh. 10. 10 meter. Power ini lor Saya pakai power 358 8 power lor Pakai 8 power lor. Hmm. Si, roh. Hmm. Ha, ha, ha.